tembolang berburu Tiong bersama sahabat JMA sahabat Sidoharjo kalau saya sih asli Jati Serono, pemirsa Jati Serono Negeri Jawa Tengah Ini saya berada di Kecamatan Sidoharjo Masih area Wonogiri juga Nah di bawah itu kali itu banyak ikan juga Biasanya buat mancingan juga area sini biasanya dihuni nila. putian-putian lah apa istilahnya. wader juga. ini Indro. Loh. Cie, banyak kiongnya, Ini kiong apa Dok? sawah, ya. <tik> kuliner. Itu ya. Super mantap. Nih, kita pilih Mantap. Sip. Kosong ya. Oh, banyak yang hilang. Itu betul ya. Oh, tinggal comot ini mas <laughs> Tinggal Mereka. comot. Nah, hmm. Mantap. aslinya bang Indra di, ya, di sate benar, bisa. sate kiong. persoalannya ini dok di, di anu dok oh, malah seneng apa ngurus aku ya mana ya sama nah, pari sama pari waktu sama sama pari nah, ya. oke oh, yang termasuk sama pari ya sama padi ya? ya oh ternyata kiyang itu sama padi termasuk ya Bersama Bang Nur, lo sepanjang kisah kagak tapi salah cewek cili cilik. tinggal mengutip doang sebenarnya banyak sih kalau di kamera gak begitu kelihatan ya di kamera oh. ini paling enak di sate ini. ini termasuk yang hama padi juga termasuk ini yang punya lahan justru malah seneng nih diambilin kiongnya menyusuri sepanjang tepi-tepi persawahan sampai nampasnya mengkas-mengkis Eh hasilnya hari ini sudah masih banyak nih sebenarnya sementara segini dulu carinya Tiga kiloan ada nih Lepasnya gede nih Oh di sate udah dapat Berapa suntuk lumayan nih Piong. hari ini berburu kiong kiong sawah terima kasih sudah menonton video saya dan jangan lupa like komen dan juga subscribe dan ikuti terus keseruan jejak saya selanjutnya di momen-momen yang berbeda. Akhir kata tetap semangat, semangat terus semangat tanpa batas.